sehingga ketika Allah melehna wong kafir, melehna itu mencibir orang kafir kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna 'anka khita akafa basaruka alyauma hadid. Jadi kata Allah, momentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatim min Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna 'anka khita aka sekarang kamu saya kasep, saya buka semua fakta. Fabasaruka hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya sek penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau enggak gitu saya pusing Nanti di akhirat semua ini jadi problem Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua, makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya rugi jelaratan duduk fokus duduk cawe toh, kalau waktu ngarpe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus dulu dunyo nganti raro hae Allah fana aku batala. Di bata sini Allah sering pesan, wala tazuran aku mulhayad duniya, wala yagurun kum bila hil kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud sujud sujud waktu lima nikmati. karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil dari jalan yang benar makanya tadi pepatahnya orang sufi apa anna Wahidah matu manusia itu tidur, kalau mati baru itu, terus contoh kedua begini, kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, gak. memang secara akal pasti begitu Saya tak beda ini, lihat contoh gampang-gampang saja tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? karena buta kan, buta itu maknanya bang? tidak tahu akibat tidak tahu nabrak tembok ya kan, karena tidak karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai karena tidak tahu terjatuh di uh, jurang sekarang juga sama orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi Akhirnya ya nabrak tembok. Natizahnya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena enggak tahu nabrak tembok. Orang fokus buat perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia enggak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu sarannya enggak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Enggak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka enggak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab Nah mata kita, hati kita ini sudah ditemui, dipenuhi hal-hal yang tidak penting Sehingga kita lupa dari hal yang penting Seperti tadi kita mau minum kopi saja Fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh Berarti minum kopi nya tidak satu kebodohan Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebo Kebodohan Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan Tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan nah, Ini sebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? dunia nah kenapa terlena? itu kaki-kaki namun <tuk> nabi itu delok tuh. nabi, itu, ratau, gelap, dun. nabi saya ini tak latih gitu, jadi wali tapi muka dimah kulon itu belum pernah, delok. saya pernah punya kakak wakil bupati punya teman gubernur, teman gubernur banyak tuh. kulon juga susu suai rawani, mereka kumatir senang nabi itu pernah, nabi itu juga, manusia, pernah lewat itu Kemudian tonggo-tonggo nabi, rebutelan pas mulang bawa unta-unta ini, -unta itu nabi melihat mungkin nol sekian detik, itu istilah orang panggilan La tamu dan ilama matta anak azwa jamin gembira roh jadi misalnya koyok roh misalnya dulu wong lupa alpat, lupa alpat ucapat ono singgukan, ena -e dah, nak jadi wong ini kalimat itu direkam oleh Allah, bahwa Mustafa pernah ngomong ena iga -e jadi wong itu lupa alpat ono buka tapi kita tetap kirim, tetap kirim sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam direkam, misalnya nanti ternyata yang numpah Alphad misalnya, misalnya yang numpah Alphad tetap di neraka, kamu ikut di neraka karena dia menikmati Alphad lali akhirat gue yang ngangen-ngangen kepengen -ngangen, seperti itu maka poinnya sama rokok bunroqobar terus, ada orang sujud di musola, melarat sujud, gue nggak pernah enak itu di ibu padahal sujud itu yang menjadi orang masuk terus saya ditakokkan akhirnya saya tahu yang ada yang sudah tapi tahu yes, gitu. <tuk> <tuk> pas roh ilmu yakin pas <tuk> <Lata>. <tuk> ini, kita, dini, kiap -kiap, supaya <tuk> <tuk> makanya late melihat dunia gue juga bisa ya. misalnya di koncok, pejabat Bukannya nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering minat teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut dulu saya melihat dia seorang mu'min yang sujud, yang sholat, saya butuh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mu'min, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mu'min, sehingga saya harus hormat. Melihat sampai ini, semua mu'min, malah berjalan barang, ini sudah mu'min plus. Jadi Rasul tak kayak tertut pinter, tertut pinter gue jalan, jalan judul bisa gaya bisa. Dulu Rano mana nih? Wanuka ageruang, misal mau cokitas, mah gundel, jelas lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean Alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa, nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu, sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lulu, siapa? Al-Majusi Abu Lulu itu seorang Majusi Dan Umar itu orang pendendam Dia orang pendendam, tapi tentu karena dia orang baik apa ya pendendamnya hal-hal yang baik Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam gak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam Itu tanyanya begini sama yang Ya taruh sekarang orang dekatnya Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu, Abu Lulul al Majusi Hulamul Muhirah, dia budaknya Muhirah Majusi ya Ya Umar, dia sudah mau mati Itu menghentikan gini sama siapa Apal-Teknya Alhamdulillahilladhi lam yaj al-maniyati biya dirojulin sajata laka sajda yuhaju ni biya yaum al Ya Allah, terima kasih sekali Ya Allah Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah suci kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap petigus. Iswai sujudnya dia, menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud dia nggak berani. Jadi kira-kira Umar kok sujud aku kira-kira rawan nih masuk anakku yang melebu. Rokok. Pilih-pilih di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia sudah menang. Dendamnya kesampaian. Syukurlah yang matainya aku enggak tahu sujud. Jadi tidak patut no untuk menerokok, langsung gelu-gelu. -gira gitu. <Giranya> Saking hormatnya sampai sing jenangnya sujud. Tapi kita sekarang enggak? Rawangnya sholat sujud. Kita mau nganggur. Otak kita ini sudah. PKI lah. PKI alus. PKI yang tanpa kartu, paham? <Sti> <Sat> Makanya Allah kalau muci sujud itu tidak saya tak latih supaya baca Qur'an yang benar Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah Untuk apa? Lila'aqifina wa sattusay wa ruka'is Sujud dan untuk orang-orang rukuk dan sujud Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit Itu perhitungannya Allah mesti itu asli Rabbana liuhimus sholah Faj'al afidata minanastah wi'ilayhum wa resyukum Inasawar Gusti ben nak sujud ku kuat dia dia menusuk nak ramagan rakuat nak squat dia terlalu banyak ben sujud liukimu salat ketika allah muji orang baik atau ibunal agi dunal kami dunas sa ibunas atau si arrogi lunas yang ruko yang sujud karena tadi ketika nanti anda di akhirat kenangan terbaik anda di dunia itu hanya sujud liannya ibu coba <tuh> misalnya ke akhirat itu video di setel si pas kongkoi kongkoi ini perabatan barikung di disetel beda di pegawai negeri ngayal gajinya samene, gue samene gue wayang, wan tuh berhak ngapa? Oh pergi sini sini gua, terus papa idolanya yang dua warga, sih numpang aneh alfat di sekretaris saya. Gue gua boh neng utak kem gue berpuluh-puluh tahun dan itu jumlahnya poinnya misalnya seratus ribu. Bareng idolanya no kajin nabi mau sepuluh persen, mak gayanya mau jual tapi sebetulnya gak tau bayang no ah ini miskinan, waamit nih miskin ya mau ya, nemo tersolawat tapi te ora tahu kepengin melarat koyok. ya. Itu direkam. Makanya jari Habib Habib sing alim-alim ni. Almaru ma aman ahabba Kita-kita ini kan sering dimotivasi mubaleng mubaleng itu kan seenake dewe nak. Harus pokok seneng nabi swarga. Jari Habib Habib sing alim nak ngritik masalahnya dewe mo almaru ma aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng apa kamu bisa menjamin, senang Nabi Sa'uduri, senang ngomong itu? jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu, yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat meskipun gue yang oleh sana mau disenang jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu iya, dong. misalnya di gambarnya, pasang di kamar wawas oh, partai, aku oh, orang, aku so, kuasa aku yang saya bu mau saya ketahui tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu, 10 juta. Nyebut uang ibu satu hari, 100 kali. nyebut nabi, bedak sholat. Warung Duyetum, di dipoling baik malaikat. Berarti survei, orang-orang Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan, nyumbang sekretewu. Nanggung pemenangan. Aduh, sudah. Dudeng ala sholat, melakukan teknik tapi nak diundang acara kampanye, tokoh Arab ngarep jam misalnya. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misalnya, cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih senang ke itu. Ya sudah, almarhum aman. Abah. Makanya kata orang-orang alim, almarhum apa Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya, orang ada jaminan, ya saya aman misalnya. Itu enggak hitung, itu enggak hitung. Cewek-cewek, rausah, usah menang terus, kok putih itu. So, gue sekadung tuh, kadung Makanya, Sofian Asauri itu jadi wali, kurang sama murkun ibadah ya. Kayak buat Sofian gurunya Imam Syafi'i, jadi wali, gue sebenarnya aneh. Amal aja ditanya orang-orang, jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi karena aneh, gue harus copy paste leh, ya. orang-orang apa ya, lah. Kalau niru rugi apa-apa, tapi KW kebaikan. Sofian Asauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda ke jadi resepnya mungkin itu. Kan. Uh, saya itu belum pernah ke masjid nunggu adan paling nggak setengah jam satu jam sebelum azan itu saya sudah ada ke masjid. kita kenapa begitu itu eh, kok kau loh sengelai moro yang tentang ini dicelup harus ngerti nak ayah monu kok awahnya nyelup, misalnya saya punya cadarlem atau saya punya karyawan tiap jam delapan itu buka toko deh nah, gayangno itu juga saya punya karyawan tiap jam delapan tugasnya buka selalu buka tokonya nanti tak panggil, Hendro hen, toko buka, siap. <tuk> Tapi besok yang mana lagi, Hendro jamulah buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira ke darah ini karang ini buku, blog kira-kira, nggak ya, jawab. Buku ya. blog cerita di jalan Nah Sofien Sorry tidak mau gitu, ngertiin Allah Ya mau bayai, manggil. Jadi yang kerja malu, jadi Allah Hayyaalasolam pun, mesti. Aja alhamdulillah pohon potong beri itu saya jadi wali. Oh, itu saya buat tiru tapi kabel itu masalah. Tapi ini kan resep, no? loh. mangkel, kalau gak kiro kiro. Onok karyawan tiap jamulu pun buka toko selalu marane nggak tenidih. Panggil. Jadi wali dulu tuh punya caramu amalas sama aku tuh luar biasa. Yes. Ya Rasulullah tihiru terus kemudian jadi wali serai iso kadung salah biasa wae. Aku ulang ganti lagi biasa wae. Aku mau romezjid dengan tani makomat ya biasa wae. <laughs> Tapi aku, wali, liha, aku. <laughs> <laughs> kan bisa jadi wali lewat jalur li yuk aku ya. Jalurku kan agak. Mulang yuk mari wali sabar saberning coba ya mari wali. Aja nono jalur. pikir ya mari wali. Tapi kan loro. pikir loro. Jadi Imam Adil yuk wali. dia bucu judes itu. Wali, masyur, Kalau wali kamu baru kayak di pojok, juteh. Jadi jalur dari wali. Wo, oh, lebih ngeri lagi, ngeri tenang. nanti akhirnya tidak udih. <tis> Jadi ada anak jatih wawag. Kan? Para mami takut istri silakan baris-baris, seng baris-baris itu. Baris. Pak Rina tuh tetap moro. <tis> <laughs> wakuti bujol kegawangan ini akhirat, bahaya, you know yes. bahaya wakuti bujol nanti kegawangan masyur, cerita-cerita walis ya saya ulang lagi ya, lateh meskipun dari kecil lateh makanya kamu tahu kenapa Qur'an itu kalau mendikan sujud kayak gitu spesial balillah fa'bud wakum minas syagiri, jadi Meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa, apa Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan pulang bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang, itu udah anak saya. Itu Nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan dulu. Saya nanti pasti mati, dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya, itu anak saya, orang lain itu enggak, enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu, ini penerus sujud saya, penerus sujud saya. Kita enggak sudah duniawi sekali, rumah tanah anak tua, belenci rumah. Kapitalistik, PKI lah, gilaniung, nujimayong, nunggu, nunggu. Mau fasek-fasek neng dalang nih, menurut gue, gue jalanan gitu, ini. Jadi dulu itu kalau para nabi itu <sankasbab> ya, oh, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dengan min ahli sujud, min ahli min ahli sunnah nggak apa, seneng apa, orang tak seneng Makanya pulau, Suwon, pulau Suwon sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat, kenangan terbaik anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi anda. Anda berpolitik, malok ya, Melokhate Gerinda, ya Golkar, ya PDI, supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Misalkan umat islam mayoritas. saking mayoritasnya sampai pejabat rasulatnya rawani. ra rasulatnya bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing -no sujud itu ya benar, kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri, semuanya orientasinya menuju jadi tidak sujud itu harus jadi wong kusuk, singgobrok, sujud terus Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, Yaitu, saat itu satu sujud gila gila, termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan Sujud karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur, dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong toro santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasul kasih waktu satu dua hari mau saya pikir. Ya? Karena yang, men yang menanyakan orang yang sehidup awalin <tuh>. nggak setelah sekian dua hari. Minta apa kamu? Jauh, anda kagung tanggung. Asaluka murufakota kafil Nah, saya minta jadi temanmu di surga. Orang piket itu. Kok main diwarai uang? Bukan, bukan dan tersinggah. Nanti ngapain? Kok nangkep diwarai uang? Tidak ada ya. Kenapa kamu minta itu? Kata-kata tadi. Kalau saya minta dunia itu nanti zailah dunia itu pasti hilang. Faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'aini ala nafsika tidak serotis. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak. Saya hmm. atas. pun mintanya Fa'aini ala nafsika tidak serotis. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak atas. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi mitra penting semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun bahkan nijolak Nokia ayu perkara hadun Papua nak ada tiga gede wah teko ditolak Al Gadru waleh Papua idato MC ini menyesal Fadilah wal Karomah bos awal dimulai MC baru bukti sangoni durmat tekan mujulah mak w dari segi dun ya baru bisa wahyakem macam-macam utak naik saleh tekan mujulah mak bisa dari segidun makanya saya ini termasuk ulama, kalau nanti saya inget biasa, kalau jarang di panggungnya seneng dulu, supaya semua ulama sudah dipandang secara apa dunia. Saya sampai sekarang ngeducanakuloh biasa, teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kuloh benar atas nama wong alim kan apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Ren, berarti dia ya, itu di sualami di cucubir Ya enggak apa-apa itu enggak enggak enggak dosa, tapi takut saya utek elek-elek iki ngono perkara dunyawis, sune itu lho. Tetep ngene tak pikir teko ngaji bar wis, paham karemu ora karep. Mulan ngarep ngaji karmu, Sing rugi gue, ya, aku tenang ae lho aku. Ben urang itu latihan ikhlas napa? Latihan. Dulu kadang di protes ben tiang dia. Gus, njenengan sekali-kali nak tidak tak derekno sak umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, menarik luar dari orang tua. Karena malah turun, topa apa, jalan roh roh, dari orang malah nyak-nyak lompok. Rukun, aku tidak akan kota, akan menyebih damon, terakhir ini, Malibu. jalan malah Jalan akhirnya duno, raro, roh raro, roh raro, raro, raro, raro, raro, jalan dunia akhirat roh, wopo. <tik> Jadi kenapa saya tidak ndak mau bukannya menolak saya senang kalau kyai-kyai terhormat senang sekali saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. tapi jangan semua ulama mau dihormati di. nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai kyai saja karena fasilitas hidup. Kau seneng dati imam majid abar, masjid istighelah, imam besar, seneng mergok penal presiden, datang dikawal, seneng dati syutis, wah keren, sholat ngarebe, abar, kok dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dun? Dun ya, itu sirinya kenapa Rasulullah ketika baktafat di Mekah, sudah menguasai Mekah, sudah naklokan Mekah Medina. Nabi itu satu hari terbiasa, mau sarapan saja kadang-kadang ada yang dimakan, tanya, ya Isa, apa bisa sarapan, enggak ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran itu rasul itu setelah periode mukall jangan kira itu periode medina apa itu periode apa medina. periode yang setelah nabi punya segera tapi nabi tetap seperti ini. kenangannya aisyah sebagai istrinya apa juga dia cantik cantik sekali aku tahu dia jadal turun ngarepin nabi terlentang ya nabi tetap soalnya. Nah, kota inggert, nah, beliau sujud, sikilku tak ingat. Nah, beliau ngaduk, tak loncengnya. Jadi, Aisyah, wakana Muqtari, Doton, Bene di turut, terlentang. Jadi, cara, ya sudah, terlentang ya. Ngomong Nabi sholat suwi, dia tetap sholat. Tapi itu, bujuwai, orang ngeras sholat. Bujuwai, orang ngeras sholat. Bujuwai, orang ngeras sholat. Bujuwai, orang ngeras, orang ngeras, orang ngeras. Sekarang, orang Kasus, orang saya dulu, saya dulu, saya dulu, saya dulu, saya dulu, saya itu tadi, itu ada yang ada yang raiklas, aku ya raiklas yang menghukum, maka orang kalau merokok yang terlaluas makanya ini dipikir, ya. saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh hidupan menjadi bodohan anda minum teh, kemudian anak anda jatuh di pinggir anda Bahmi. Nah, sekarang menyangkut mujizat, ini masih tentang ayat ini, nanti saya tahu logikanya beda, Tidak? Jawab satu-satu saja. -satu Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam an'a'ulah itu. Ya. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Fin, telur ini sudah dipitik, mungkin taro. Ayo jawab satu-satu. Mungkin, kan? Mungkin. Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik, kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin, itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak. Kan? kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak. Dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat anda katakan mungkin, anda ikut menciptakan. Tidak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya dadi nabi, syaratnya dari wali. Nasi, kira -kira -kira. Makanya Nabi Sholeh ditakui, bukti yang kudrawan Lah kamu minta apa? kata Nabi soleh. Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi soleh bisa. Ya, tenang. Terus unta keluar dari batu. batu. Terus kaumnya gawak. Wah, kok hebat tenang, unta menutup batu. Jadi Nabi soleh. Ya bodho karo ento akhir <sumur> koyo idhuane, bedane opo? Yo beda. Lah bedane opo? Metuko watu koyo ora melok gawe, metuko idhuane yo koyo ora melok gawe. Gawe. Bedane Tapi tak temu kena hijab, ceng niku ono bedane. Cara nabi-nabi ora ono deh. Aku lo termasuk <sumur> warisatul ambi, yo ora ono bedane cara ku. Waras utek lo niku waras misalnya cara iman seperti itu yakin jadi wah, wah sama amatirlah, wali suster pokoknya <lalu> sudah <So, tuh> <as> <tuh> Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok beda no. Kalau telur menjadi ayam mungkin, sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak waktu kok jadi biji padi mahal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu, -mungkin apakah manusia ikut memberi? tidak kan? ikut menciptakan, harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan, dan saya tidak bisa jadi telur keluar dari ayam, kita tidak bisa menciptakan Sapi keluar dari induk kita tidak bisa menciptakan, termasuk kontaknya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi dengan mangga Nabi. Makanya Nabi itu tenang kayak mesir, ketika perang kontak, Nabi itu kelaparan, kemudian Jabir datang ya Rasulullah. Istri saya menyiapkan makanan untuk orang enam, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya ya Allah kontak. Padahal yang ngeduk kontak itu sekitar tiga ribu ya halal kontak. Halo ya yayo ke Jabir karena Jabir zona atau aman. Bikin makanan untuk kalian. itu tiga ribu orang. Wah oh, Jabir dimati mati sama. Sudah bilang untuk orang enam nabi apa-apaan orang banyak itu masih tidak cukup. kita mana? Nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu ke tuan. Ya mak ya Nabi mater tentang Gusti ini cukupkan untuk orang banyak sama Wah di Asia ya, terus cukup. Karena bagi Nabi Nabi tahu betul sekarang ketika beras menjadi beras apa dalam kudro kamu dalam kemampuan kamu tidak kan ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang apa dalam kemampuan kamu kue munimangan maknani sego botobno mulutem terus darani punya kemampuan makan apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita sistem urat kita enggak kan jadi nabiur arafidhani justru ibu jadi nabi karena dia enggak pernah terjebak nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili makanya cara pangeran wama minta batin fil arti wala ta'iri yati ruhi janahaihi illa umamun amsalukum ketika orang kafir minta bukti kudrahi Allah apa? jadi nabi itu sudah ada manuk kalau manuk terbang, bukti kudrahi Allah ya, biasa mata tidak manuk terbang itu sudah manuk terbang bukti kudrahi ini itu sudah bergantung, itu bukti kudrahi, ya, tidak bisa bergantung ya. tapi maksudnya orang kafir bukti kudrahi pangeran itu tidak bergantung waduh ini bedanya apa? mau khalil untuk waduh kok kaw... Iduane aneh bedanya apa Wong ibu Ewonto yang Rasul Gabi, apa ibu untuk bisa meng, menciptakan anak-anak untuk Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu harus cukup jadi kudroh. Tapi menurut seorang gerbang sering terjadi daranimu mungkin. Maknanya mungkin, dekness yang menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat. Supaya orang itu ingat. Kedah satan Allah. Sebetulnya mujizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi. Untuk iman sebetulnya tidak perlu mujizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mujizat yang diminta orang kafir. Allah malangiling no innafi khalti samawati walarti wakti lafi lelih. Wanda narsajanya ono langit bumi ada lautan ada apa. Sudah bukti kudrohi nah sekarang mujizat bang tanya ini onto, keluar dari apa tadi? baju, pertanyaan Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkat Nabi Musa terus terbelah itu dari mujizat. Kalau itu maknanya mujizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mu? tidak dikatakan mu?